Dari tempat yang kecil terjarak walau terasa di dalam penjara Tapi ku tabah memulai semua tak perlu iri dengan yang bertasah tak perlu feel don't karena daerah cukup jadikan yang cukup naik, yang dia contoh untuk naik mungkinnya dia bang pahlawan datang kesiangan untuk padamkan perang membela untuk menang ambil kesempatan untuk dapat bagian naik permukaan. I don't think so kecil karena daerahku bagai kerajaan kecil tempat aku berlabuh cukup bangga saja tidak eraku merajah makanya atur taktik memperluas untuk menjajah dia emang bagus lantas naik jadi raja kita mau apa yang punya mahkota. Masalah tangga yang kasual Dia eskalator, salah manual Sekarang zaman udah full otomatis Kok pegang bazooka tak terlihat sadis Dia pegang pistol atau dia tolol Tapi buktinya markas kita terbobor ada apa dengan dia? yang Lex Hey, ada apa dengan dia? yang Lex Hey, ada apa dengan dia? Ya Dengan dia Tak dibayar tuh sampaikan fakta Bukan lahir sesar tak kenal dia Tak pernah bertem untuk bertatap muka Karyanya full bullshit di still media Dia buat lagu tak berdasar fakta Tapi dia hebat dengan hipotesa Bagaikan peramal tentukan picture Membuat saingan menjadi loser Damn Aku pun terkesan dia punya gaya Walau kau berdaya sederet media Sorotnya ke dia Janganlah memaksa untuk merdeka Untuk bersaing tak perlu carasar Kasihan para fans jadi belok arah Hiasi dirimu karena kau winner Kalau emang super berkarya lah fighter Usaha maksimal hasilkan nominal Kelakuan Dinal siap ke minimal Jadilah si normal kau mulai abnormal Sabiat yang skandal bagai caleg gagal You can say fuck to me karena aku bukan <tuk> Tapi pantas kamu hakimi sinar Karena dia membencani kaisa Usaha maksimal hasilkan nominal Kelakuan minimal siap ke minimal uh. <tuk> Hey, ada apa dengan dia? Yo, Hey, ada apa dengan dia? Yo, sex hey, <tuk> ada apa dengan suur. dia Tadi apa dengan jaya? Tapi kutira, mm -hmm. usaha, masih rela sering